Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Indonesia kamera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 bisa dilihat ini ada dua tombol. Nah yang ini yang pertama ini adalah tombol shutter untuk foto dan yang kedua ini untuk zoom. Kalau ke kanan ini zoom in, kalau ke kiri zoom out. Yang berikutnya, nah tombol yang ini ada ya, titik merahnya ini untuk memulai dan mengakhiri record video ya. Dan ini baterainya cara untuk memasang atau melepas baterainya yaitu di sini ada tuas di pojok silakan ditarik ke bawah lalu ditarik sedikit ke bawah baterainya lalu angkat bisa diangkat nah nanti kan seperti ini memasang juga juga seperti itu dipaskan di di ruang ini bisa dilihat ya oke lalu ditarik tuasnya dipasang nah kalau sudah terpasang maka bisa di, dilepas tuasnya yang berikutnya ini ada tempat bisa dibuka bukanya seperti ini nanti. ini adalah tempat untuk slot memory nah memorinya ini cara masangnya seperti ini ini didorong lalu ditekan lalu bisa ditutup untuk yang berikutnya nah ini ini adalah lubang untuk meletakkan kameranya di tripod ya. oke lanjut yang kedepan ini ini ada penutup lensanya. Kalau ingin membuka lensanya, kalian tinggal geser ke bawah ya. Geser ke bawah, langsung kebuka ya. Ini ditutup, ini ketutup ya. Terus yang berikutnya ini ada port DC in, yaitu untuk mencarge kameranya. Jadi, kalian tidak perlu mencabut baterainya untuk mencarge kameranya. Ini cara untuk menghidupkannya, kalian tinggal buka layar lcd-nya seperti ini nanti akan terbuka sendiri ya oke okay. nah kalau ada tulisan seperti ini berarti lensanya belum dibuka hasilnya akan gelap nanti kita geser sedikit ke sini nah ini ada tombol mode yaitu untuk mengganti mode mode record video dan mode foto nah untuk yang selanjutnya ini adalah port USB dan ini port 3,5mm untuk earphone ya. Nah kalau kalian ingin merekam videonya kalian tinggal pencet ini yang tombol ini ya. kalian tinggal pencet nah ini sudah mulai merekamnya nah untuk menyelesaikannya tinggal dipencet juga coba lagi ya untuk mengganti fotonya tadi ada tombol mode nah kini sudah ganti tombol foto nah untuk tombol shutternya ada di sini tadi kan ya sudah nah, ini ada tombol untuk menyalakan lightingnya lampu nah, ditekan satu kali nyala kalau mematikannya dua kali dua kali kurang satu nanti nah mati untuk melihat hasil rekamnya atau hasil fotonya tinggal pencet yang ini yang ada tombol yang di bawah ini tinggal geser, geser ke bawah nah, untuk melihatnya kalian geser menggunakan ini, kursor ini nah, terus kalau ingin melihatnya tinggal dipencet pencet lagi nah ini melihat sini melihat, melihat yang berikutnya seperti ini nah berikutnya terus untuk kembali tinggal kotak kuningnya ini diarahkan ke Tombol kembali yang di atas ini terus di pencet nah kembali. Oke, okay, sudah. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk menonton video-video yang lainnya. Oke, okay, sampai jumpa.